mantap bisa <tongan> hmm. yeah, mantap di mbro you got friends in me You got a friend in me. Yo bro Sebelum video ini dilanjutin Kali ini gue mau share ke kalian nih Game edukatif terbaru yang bernama Reco Casual Games Competition Game ini bisa bikin kalian tambah pinter Karena di game ini kalian bisa memainkan memory match Untuk melatih daya ingatan Quiz matematika buat kalian yang suka perhitungan Dan true or false Buat mengasah pengetahuan kalian Tapi yang bikin semangatnya lagi Di game ini ada kompetisi Dan kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik pastinya Ada dua kompetisi yang bisa kalian ikutin yaitu Gold Competition dan Silver Competition di Gold Competition ini kalian bisa memenangkan hadiah seperti Diamond Jewelry Samsung Z Fold, Motor Listrik dan lainnya dengan memiliki Gold tiket yang kamu bisa dapatkan di Shop Reco atau dari Wheel of Fortune secara gratisnya. Jumlah pemain atau entries tiket itu dibatasi tergantung kompetisi yang sedang berjalan sedangkan di Silver Competition ini kalian bisa mengikuti kompetisi secara gratis dengan menukarkan Silver tiket yang bisa kalian dapatkan dari Wheel of Fortune dan Free to Play atau kalian juga bisa menukarkan satu gold ticket untuk mendapatkan 5 silver ticket. Hadiah di silver competition ini diantaranya seperti kalung berlian, koin cryptocurrency yang kamu bisa cairkan langsung di exchanger, ataupun hadiah lainnya. Jumlah permainnya itu tidak dibatasi loh ya. Skor permainan game ini akan dihitung dari performance permainan setiap kompetisi yang kalian mainkan dan kamu bisa melihat peringkat kamu di leaderboard setelah bermain. Di game ini ada fitur gacha gratis yang bernama will of Fortune yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan silver ticket, gold ticket, atau cryptocurrency. Kalian bisa melakukan spins satu kali gratis setiap harinya atau kalian juga bisa menggunakan star point untuk spin tambahan. Star point ini didapat dari bermain free to play. Kamu juga bisa membagikan referral kode kamu ke teman-teman kamu supaya mereka ikutan main dan kamu akan mendapatkan tambahan tiket secara gratis. Regal Games ini juga berkolaborasi dengan Diamond Co untuk memberikan hadiah perhiasan berupa kalung dan cincin berlian yang menarik untuk para players. Aplikasinya sudah tersedia untuk di-download di Play Store dan juga di App Store. Kalian bisa cari Regal titik dua Casual Game Competition. Jangan lewatkan Kesempatan kalian untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di game ini. yuk langsung download aja dan mainkan mini gamesnya sekarang juga. Ya what's sama Bro, kabar semuanya. Do, kali ini Bro, gue akan mereview skin legendary HDR Ma Bro. Wah, gokil banget nih, sumpah Sniper ya baru rilis, udah keluar skin legendarinya Ma Bro. Wah. Parah parah parah. Jadi ini yang kalian dapatkan kalau kalian mau menggacha full spin writing walls drama bro ya. Dapat clip nih karakter terbaru dan pastinya HDR ini lagi ya. Sniper paling overpower power di CODM saat ini mah bro ya. dengan damage 360 an Wah oke okay sekali mah bro ya. Udah gue nggak sabar nih untuk mereviewnya ya karena ini sangatlah OP. Baiklah mah bro. Lihatlah sniper ini mah bro ya. Woo. Ini mantap banget nih ya buat bantai-bantai ya Let's go ma bro. Ini ada orangnya sepertinya ah mati kau. Hmm mati dia ma bro. Oh, ini TDM loh ya anjir TDM. Long time no play TDM bro. Direngket ya boh. sekali bu, mana ya orang-orang? Hmm, mantap sekali bu, Bro, Gokil. ini, gusukan yang malah Janelle Ma ya, pistol air cuy, dua atau tiga, mana musuhnya? What? Di dibokong konggo, dong. asem kita akan kubiarkan kalian, ya. Mantap, maaf bro. Friendly Hawk X3 has been deployed. Oh, aku dibokong dap satu malah dibokong sumpah saya main to them tuh gini mah bro sama menegangkan hahahaha ya, mati dia santai hmm mana ya musuhnya ya? Daripada mati ciu ulti gua satu orang gitu wah ratain aja mana ada anjing loh nice bukan hmm Nice, Rotol. <laughs> Gila gila lama terus sih. Main lagi dah. Yo, Ma Bro, gue ada di next game nih Ma Bro ya. Gue pengen langsung keras aja. Eh, aduh ya Allah. Mana musinya ya? mantap sekali mah bro. Gua mati mah harus ini nih, mantap sekali Ta ta Bomb acquired. Ada Gitu, hilang. Nice. Uh... mana. Sini nggak sih bro? Misi Ya yeah, mantap di bawah bro ya. Bokeh Alright, bro. Bro. Eh, 4 kill dong ya guys Sayang sekali. has the bomb Last man standing finish it Sampai bro mantap jiwa ma bro ya gila sniper gue ya 4 kill lagi ya barisan ya waaah memang parah banget bro asli, parah parah parah ada mana orang-orang ya Mantap, bro dapat satu. dapet 2 mantap ya, ya. langsung disini kan cik langsung disini mabro nice langsung aja kita bantai-bantai cuy Semuanya See you next